Hai hai hai, jumpa lagi di channel Olai Saung Parke Sekarang kita mau berhasil mencari melalui anak-anak yang baik dan anak-anak Okay, cekidot, kita tengok kandang kolinya, selalu nyaminkan. Oh, lebih ada, kalau harus sekali ini, remajaan indukan beda lagi. Nah, ini remaja, itu bisa. Ini hmm, masih tahu, sejajar pecah, net, oh. benar-benar mewah, bos. Dengan koloninya, ada batik, ada komplit. Sekarang kita masuk ke dalam koloni Oh, mantap koleksinya! Nah, itu jambul lagi angrem, tenda, wah mutasi semua ini di sini, muka yang mau materi mewah-mewah cukup ada aja kita sama, kata tak kasih dan epi kang kami emin, emin nama epi ya penempatan juga pas karena kalau biasanya kalau dia biasanya ada yang salah masuk terus taruh di dinding dijaringin kapur ajaib biar tidak diganggu semut semut yang buat bisa matiin buah keanakannya. Iya teh ay ay indung apa ingat? Iya pak. Kita kaget nggak kemari? Kali posting hanya hajar. Semua ayang canggih kayak kadia iya. Pak udih kan? Ya lu pikir? Kenapa pak udah ngasih pun kemari? Sen bohong. Ayo seminggu.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 ada itu. Halo orang. Mana ah orang nampo mau. orang bangunan orang butuh. <tuh> <tuh> Bobnya. <Mas, obo> <tuh> doang di Terus. Oh. Tuh, bawa hey. <tuh>. Hey. tapi mau kene masuk anu Oh ngekobah-ngekobah liurang raya dua, eh Sibu-sibu kayak sama aja ngepejantan mah Nyaan, karena kan lumayan gak tanggal nak Sukur-sukur kalau setenggal pio Iya sedihnya bos kamera itu ini loh Nah, sekarang saatnya kita panen tanaman yang Kita pilih yang agak gede, biasanya yang langsung semua dipanen. Sekarang yang ini kita dua menit. Ya, pilih yang paling kecil tapi saya nyokotnya di lima singkir maka namanya tetap dipartu, nah, nah, agak gedean agak lapas diangkat biasanya seperti itu kalau sistem salami. Jangan Hai, uh, kalau segede gini dari karena lolohnya harus per satu jam atau dua jam yes, sekali. Nah, hmm, ini hasil panen. Nah, ini. Jangan untuk diloloh nah, anak kita, ada yang buat izin bisa dipakai, ada ya, nah, ya? Ini ada ya? bisa ja? ini karena habis sebuah dog, ini nggak respon step. Nah, jika harus ada dipaksa pakan yang mulut. Yang ngegas di, dikit nah, agak dipaksa terus. Usahakan ujung sepet selangnya itu masuk ke tembolok sebelah kanan, ya. Itu aslinya belok ke kanan, itu jangan ke kiri, karena ke kiri itu pernapasan. Yang kanan itu penampung makanan, jadi kalau terlalu dalam setnya masuk ke kiri itu pasti terdorong makanannya bisa menutup ke pernapasan si parkit, nah, hasilnya bisa fatal ia bisa langsung ke tutup pernapasannya dan mati. Ham, nah, itu caranya. Terakhir, lagi mana yang belum. Ini, kodasih, Ini kalau ya. udah dua hari tiga hari ya, dia lapar di itu ya. biasanya ya. respon Tidak usah dipaksa-paksa kayak gini ya, tadi kaya diangkat gitu itu Samanya dipaksa dia ya, ya ya. karena belum respon kalau sudah respon lebih, lebih gampang Jadi, ada juga yang pakai sendok kalau bisa keluarnya respon banget ya tunggu lapar itu ya diangkat satu persatu pun ini lebih gampang nah itu taruh di paha terus pegang diam nah gelap gampang kan mulus mantap alhamdulillah kacak ngacak polos kita menggunakan alat awal di luar dari koloni Yang terlalu fokus dari alat yang masuk awal jenak Ini cocok buat FF juga nih Ayo ke Cinta FF kumpul Bonong-bonong korong kalau ini yang satu induknya nah, albino, nah ini induknya wayang, wayangnya yang Tidak. tadi sudah ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe yang belum subscribe. Semoga ke depan aku bisa review peternak-peternak lain cus kasih terima kasih banyak pakas.